tarik lewat hidung ambil nafas, buang lewat hidung melot, nah. lepaskan. Tarik, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, ambil nafas, ambil nafas, ambil nafas, ambil nafas, ambil nafas, nafas, ambil Tantung, ambil, 82, 79, 78, Saturasi, dapet, tetap saya berhenti, ambil nafas 79 tetap ambil nafas tapi lama turun lagi lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas dalam-dalam lepaskan hirup kuat-kuat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 175. Bagian terakhir lebih pelan, ambil nafas. Lepaskan. Ambil tarik, nafas dari hidung, sehat, sembuh, lepas. Lepaskah lewat mulut. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan lewat mulut. Ambil nafas, dalam-dalam 100% ya lepaskan ambil nafas dalam dalam lepaskan ambil dalak, Lepaskan ambil dalam dalam Lepaskan. Ambil dalam-dalam. Kalau silaturahim, silaturahim, silaturahim, silaturahim, silaturahim, Ambil nafas lega lepaskan, tenyu jantung di 90-an, nanti bisa naik seratusan, mau turunkan? pas lega, gitu ambil tenyuk nafas, lega lepaskan, turun 80-an, ambil nafas, turunnya. saturasi tetap 100? Laga. lepaskan, ambil nafas, lega lepaskan, ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. yang 190. Ambil nafas. Penutupan. Lepaskan. Lepaskan. Ambil nafas. Pelan-pelan. Lepaskan. Lepaskan. Ambil nafas. pelan denyut jantung Turun ke 60-an lepas, oh, lega, bisa ambil lega. nafas pelan-pelan, pelan napas denyut jantung bisa naik, lepaskan, ambil nafas pelan-pelan, lepaskan, ambil nafas pelan-pelan, denyut menyaprak, denyut jantungnya turun, lepaskan. Tadi Ambil nafas semangat. sedikit lagi. Teman-teman tadi melihat, jantung saya agak tinggi. Lepaskan, tapi, lepaskan. Pelan, mulai pelan. Ambil nafas pelan-pelan seratus persen. Ya, lepaskan. Ambil nafas, ah. lepaskan. Ambil nafas, ah. lepaskan. Ambil nafas yang terakhir 200 kali. Pelan-pelan lepaskan, ya. Kita kulit. selesai 200 kali tarik lepas, dan harusnya saturasi bisa 100% Yang belum bisa saturasi ratus tariknya lebih kuat, buangnya lebih kuat, ya. Yang belum punya oximeter silahkan kalau mau beli oksimeter, ya. Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Sekarang kita masuk relaksasi relaksasi atau body stretching. Bodinya, tubuhnya di stretch, ditarik. Jadi kita tidur, ya. Saya akan teriak supaya suaranya jelas. Jadi kita akan nah, mulai sekarang tarik lewat hidung, buangnya lewat hidung. Namanya water breathing. Ya, dari sekarang sampai selesai senam, tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Jumlah detiknya sama. Tarik 4 detik, buang 4 detik yang bisa panjang, tarik 8 detik, buang 8 detik. Yang bisa 12 detik, tarik 12 detik, buang 12 detik. Jadi tidak dikasih aba-aba. Karena setiap orang punya ritme berbeda-beda. Tapi dari sekarang sampai 25 menit ke depan, 3 menit ya. Tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Mulutnya tersenyum. Utang belum lunas, anak belum pintar, suami begitu juga senyum ya, harus senyum wajib ya. Nah, kita sekarang menarik tangan. Nah, pakai bantal ya, pakai bantal juga boleh. Ya. Oke, tarik. Ya, Saya turunkan biar kelihatan saya ya. Tarik nafas 1 5 8, tangan dipertemukan, tarik ke belakang sampai badannya rasanya ketarik. Tarik, baru buang nafas. Katakan 8 detik ya maka buang lepasnya, 7, enam lima empat tiga dua satu tarik nafas lewat hidung mulut tersenyum tangan disatukan tarik ke belakang seperti ditarik lalu dilepaskan lagi kita mulai bersama-sama tapi ngitungnya masing-masing sesuai dengan ritmenya ya yang baru ikut lihat juga nggak apa-apa mulai Ya, cukup. Sekarang kita gerakan kaki yang punya tali. Silakan dipakai talinya, ya. Yang tidak punya, tidak usah pakai tali. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang nafas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang sudah punya tali, strap talinya dipasang, ya. Hitungan gerakannya masing-masing jumlah detiknya sesuai dengan ritme kekuatan nafas masing-masing, kita mulai. it's Ya, cukup. Sekarang kita gerakan berikutnya yang pakai tali, talinya ditaruh di sini. Yang tidak pakai tali, enggak masalah. Ya, jangan pakai tali, tangan di semuanya. Ya, semuanya tangan di atas, ditaruh di bawah kepala. Tarik nafas, buang nafas. Tapi ritmenya pelan-pelan. Ya, kalau tariknya 8 detik, ya buangnya 8 detik, atau enam detik, ya enam detik. Ya, kita mulai gerakan ini tiga empat kali Oke, okay. sekarang kita tidak pakai saling, kita peluk, goyang kiri, goyang kanan, seperti orang rasanya punggungnya kayak dipicet-picet, ya. Tetap ya, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, ya. Kita picet punggungnya diri seperti ya. Oke. Okay. Kepala diangkat, bagus. Tidak, nggak apa-apa. Oke cukup sekarang kita ganti gerakan posisi tengkurap ya posisi tengkurap. jadi namanya posisi kucing cat push <tuh> tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan buang nafas tujuh enam lima empat tiga dua satu waktu seperti ini punggungnya ditekuk setekuk mungkin ya di punggungnya ditekuk setekuk mungkin tekuk ini setekuk mungkin lalu tarik nafas lagi kembali ya kita mulai hitungannya masing-masing Ya selesai sekarang kita masih posisi seperti ini ya tarik nafas badan ditarik ya tangan dorong ke depan kaki ke belakang kakinya setelah ke belakang lalu luruskan sambil tarik nafas maka tarik badan buang nafas kembali ke posisi semula lalu ganti tangan sebelahnya kita mulai Oke, cukup. Sekarang masih gerakan serupa, ya. Tapi, angkatnya tangan kiri, kaki kiri. Jadi, tarik nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Buang nafas, jadi tarik buang kira-kira 8 detik, punya sama jumlahnya ya, kita mulai. Oke selesai sekarang kita posisi duduk memberikan semangat kepada diri sendiri ya boleh selanjur boleh bersilat biar suara saya jelas tapi kita gerakannya gampang paling gampang gerakan tepuk tangan ya begini ya tepuk tangan itu kan apresiasi semangat jadi tepuk kakinya boleh berteriak-teriak dengan kata-kata sugesti kali ini. Misalnya saya, ya sambil mulai ya, tepuk-tepuk. Ya, tepuk-tepuk. Ya, tapi diselonjurin. Ya, Tak, mulai. Tuhan terima kasih buat kaki saya mengantar kemana pergi. Tapi sekarang kaki saya akan melangkah pada tujuan yang ilahi. Jika tujuan saya hidup benar, Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Makin mulia tujuan hidupnya, makin kuat daya tahan semangat dan antusiasnya. Karena itu kaki saya mengingatkan saya akan tujuan hidup saya kemana saya harus pergi. Dan saya akan pergi pada tujuan yang ilahi. Nanti kaki-kaki yang pegel-pegel, sering keram, sembuh. Ya, Nah sekarang masalah kedua Pak, punggung. Saya pernah mengalami punggungnya pegel, asam urat normal, kolesterol normal, ah namanya frozen shoulder, ya operasi tidak usah sehat tanpa obat gitu ya. Ada juga yang punggungnya pegel, asam uratnya fluktuatif, nggak jelas, ya padahal makannya sudah nggak makan kacang-kacangan, nggak makan jeruan, purin tetap tinggi, metabolisme kacau. Kenapa metabolisme kacau? Karena pikirannya kacau atau penuh beban. Nah, badan ini bungkusnya jiwa, maka sekarang kita terapi jiwa. Pukul-pukul, pundak -pukul sekeras mungkin, pak, pak, pak, makin sakit, makin pukul aja ya. Tapi ingat, pikirannya: saya punya tugas tanggung jawab itu bukan beban, tapi panggilan Tuhan panggilan Tuhan, pelayanan untuk kemanusiaan. Saya tidak akan berpikir lagi bahwa ini beban hidup. Sekalipun saya harus membiayai adik saya, kakak saya, orang tua saya, mertua saya, tetangga saya, sosial, pelayanan, bangun sekolah di desa-desa, ini bukan tugas yang berat, tapi ini tugas kemuliaan dan kemanusiaan. Karena Tuhan yang memberi tugas, maka Tuhan yang memberi kesanggupan segala perkara Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku kesanggupanku adalah kesanggupan Tuhan semangat sehat semangat sehat sakit punggung hilang frozen shoulder hilang sembuh sembuh sembuh sembuh oke saya sembuh <laughs> semangat bukan ada beban yang ada tanggung jawab yang ada panggilan yang ada adalah kemuliaan. Jadi jangan berpikir segala macam yang harus dilakukan sebagai beban. Kalau sebagai beban, pikirannya begitu, badan tidak kuat. Maka ubah pikirannya. Ya, Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita olah tangan. Kita olah tangan, saya ganti posisi supaya... Oh, di sana musiknya kenceng banget. Oke, sini aja, paling gampang. Ya, Bisa diangkat, yes. Wah, tapi gelap. Mukanya gelap. Oke, ya, miring sedikit bisa minum dulu. Saya minumnya kalau mau dilihat tulisannya boleh juga, ya. Yang ngasih orang Surabaya juga nano cluster, nano cluster. Jadi, molekul airnya kecil-kecil. Anda bisa tes tubuh ini kurang air atau tidak ya, dengan timbangan elektrik. Nanti saya post di WA Group. Saya baru beli murah, soal akurat udahlah, paling enggak untuk mengindikasi. Padahal saya banyak minum, tapi ternyata saya masih kekurangan air, walaupun dalam batas yang hampir cukup. Sekarang saya minum lebih banyak lagi, dan minumnya kalau saya sekarang udah satu bulan ya lebih. Nano cluster. ini bukan botol biasa, mengubah air menjadi nano cluster, Ya, Oke olah napas bikin haus apalagi teriak-teriak. Apalagi tarik hidung buang mulut tadi ya. Maka minum boleh. Sekarang kita olah tangan. Tarik nafas, Buang. Ini buangnya pelan-pelan ya. Selama kalau yang pakai gerakan itu tarik 8 detik, buang 8 detik. Tarik hidung, buang hidung. Mulut kalau bisa tersenyum. Yang tidak pakai tali ya biasa saja tarik nafas pelan-pelan. Buang nafasnya pelan-pelan, mulut tersenyum. Ya, buang lewat hidung. Ya, oke, kita mulai beberapa kali. Oke, okay. saya ganti posisi kayaknya kalau saya muter cahaya lebih bagus. Ya betul. Oke, okay. sekarang kita yang punya tali maka talinya di belakang kepala. Ya. Tarik, buang pelan-pelan. Ya, yang enggak boleh gerakan yang lain masing-masing boleh ya. Gerakan tarik nafas, buang nafas di stretching bukan begini, tarik nafas, buang nafas, enggak ya? Tarik nafas, buang nafas. Kalau begini, begini, namanya olahraga satu, dua, tiga, empat, tuh, dua, tiga, enggak. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Ya, yang enggak punya tali boleh gerakan ini. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, bahkan dalam posisi ditahan begini. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, lalu bisa semula. Tarik, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. ya, Yang punya tali, gerakan tali. Oke, biar otot-otot kita terbentuk ya. Oke cukup ya, sebenarnya ada gerakan yang lain, tapi kali ini karena waktu saya di Surabaya, nanti harus ke airport ya, saya kurangin ya, gerakan begini pelan-pelan ya, bukan cepat ya, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, semuanya gerakannya pelan, nanti kaki sebelahnya nanti tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan ya, sekarang kita lompat ke gerakan keseimbangan jadi saya akan berdiri ya. semua gerakan jadi lihat aja kalau yang belum pernah lihat aja kamera gerakannya yang penting nafasnya tarik nafas buang nafas pelan-pelan gaya pahlawan namanya ya Nanti waktu posisi seperti ini maka berhenti itu berarti tarik nafas buang nafas ya <tuh> Ganti kaki sebelahnya. Oke okay. sekarang kita gerakan keseimbangan bagus buat orang migran vertigo ya. kaki di atas lutut ya. kaki di atas lutut lalu tangan ke samping ya. di posisi Anak yang kaki gampang tangan ke samping udah imbang tangan ke depan sudah imbang, tangan tertutup ke atas, dalam posisi seperti ini tarik nafas, buang nafas, yang tidak bisa imbang cari pegangan kursi, boleh ya. ganti kaki sebelahnya tangan ke samping ibang tangan ke tengah ibang tangan ke atas Oke cukup, masih keseimbangan, yang punya tali pasang tali, yang enggak pakai tali enggak apa-apa juga. Yang enggak pakai tali, yang nggak imbang cari kursi buat pegangan, yang punya tali pegang pasang tali. oleh ganti, ganti sebelah. Oke. Okay. Ganti posisi. Saya juga ganti angle biar lebih terang. Bisa lihat agak gelap ya. Oke, okay. sekarang kita gerakan intung. Apa itu? Duduk tanpa kursi. Nah, di sini saya harus pertegas posisi kaki secara close up. Berdiri, lalu pantat dimundurkan. Ini salah ya, jangan begini, nanti lututnya sakit. Bukan begini, tapi begini. Kakinya lurus. Ya oke. Okay. Kalau waktu berdiam diri tarik nafas, lepas nafas. Ya. Oke, okay, selesai ya. Sekarang kakinya dilemaskan. Oh. Sekarang jam, oke. Okay. Mungkin satu gerakan ngepleng, satu menit biar yang belum pernah ngepleng. Lihat saja lihat saja naplang ini hanya satu kali aja mau satu menit mau dua menit sekuatnya berapa ya kayak orang kos up tapi nggak bergerak kayak orang pose up tapi nggak bergerak jadi posisinya begini ya. Terus angkat badannya kita mulai dengan turun dulu ambil nafas lepas nafas pelan pelan kuatnya ya kalau enggak kuat diturunkan ya jangan dipaksa ya Oke, okay, ya. Lemaskan kaki dulu. Oke. Lemaskan kaki, lemaskan tangan, ya. Karena kan tangannya pegel. Tangannya pegel dilemaskan. kakinya goyang-goyang boleh, -goyang, ya. Kining-kiningin boleh, ya. Biar lemes Ya, terutama tadi kalau kan tangannya. Jadi tangannya dilemesin. Ah, ya, kita selesai. Sekarang saya cari posisi untuk menjawab pertanyaan.